Nah tema kita kali ini, Kupahagan Nandeku, di dalam rangka memperingati hut ulang tahun Moria si pe 60 telutahunkan. Ijenda kami anak-anak permata ngatakan tak selamat ulang tahun menkam kerina nandekami, Moria kami, nandesi si ingan kami tertandai. Kami ngatakan bujur man Tuhan, ibas ke si tetap igejapkan kami sejampak atau Artotope kami man Tuhan dibatas segala nakam nandekami, tetap tetapi pasu pasu Tuhan, jadi pandutan kami anak-anak du. Saat ini kami dari teman-teman dupermata GBKB Klasis Kabanjahe Soekarame akan membawakan PA kita kali ini. Dan untuk itu kita angkat lagu pujian kita kepada Tuhan. Terima sukacita syurga. Cita surga Itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, ku dapat saksikan kuasanya tak bukan Terima sukacita surga, terima sukacita surga. Jiwa, ku dapat sasarkan kasihnya di tengah badai yang bergelora Tawa angkat lagu pujian kita untuk Tuhan kita nyanyikan satu kalah hati kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan namaMu. ibadah kita kita bersatu di dalam doa Bujur Tuhan di batai katakan kami man bandu, lias dengan perkohaten di Tuhan tetap kami sinemani dengan singara-ngara kegeluhan kami ijenda kami anak-anak andu permata Tuhan enggo sikap megikan karena kata andu pasupa suka tanda Tuhan ajari kami guna makeken kata andu bas kegeluhan kami warina. Man kemahandu pendeta kami sinahkan kata andu Berikan tole kepentaran sirana ibas kamu nari bapa. Segelana tersehi surah sura Tuhan ibas kegeluhan kami. Ajari kami tetap Tuhan makayakan karena kataan Ibas perbahanan kami, ibas kegeluhan kami. Segelah nala tercur na gelar bapa ibas perbahanan kami. Teri kami Tuhan anak-anak si kini te kenadagi kamu nca. Endam kami bapa arah kami ku Ibas anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Seperti rusa yang haus Tuhan, rindu akan aliran sungai-Mu. Begitu juga kami Bapak rindu akan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menjalani hari-hari kami. Kami tahu Bapak, kami tak sanggup melakukan apapun tanpa kehendak-Mu. Tanpa tangan kasihmu yang menyertai di dalam kehidupan kami Kita angkat lagu pujian kita Seperti rusa yang haus kami ini Tuhan ini kami Bapak anak-anakmu kami datang kami datang sujud menyembah kami datang dengan segala kekurangan kami kami datang dengan segala pelanggaran kami kami datang memohon ampun kehadiranmu bapa kami haus tuhan haus akan firmanmu di kehidupan kami yang belum mampu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami begitu banyak berkat Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami yang seringkali kami lupa bahwa itu datangnya daripada Tuhan ampuni kami Bapa. Tuhan kami percaya, hanya Engkau Tuhan yang mampu menolong kami, hanya Engkau Tuhan yang mampu mengubahkan hidup kami, hanya Engkau Tuhan juru selamat kami, tuntun kami kembali Tuhan ke dalam hadiratmu. Tuhan ini kami Bapak, kami haus Tuhan, akan rindu aliran sungai, Mari kita berdoa sebelum pembacaan dan perenungan Alkitab. Kita berdoa, syukur yang tak terhingga kami naikkan kepadamu, Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah penyelamat kami, engkaulah pelindung kami dari waktu ke waktu sukacita terbesar yang kami rasakan di saat ini di saat ada kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kami dalam melakukan penyembahan kepada Tuhan melalui PA Permata yang kami siarkan dan jadi penyembahan untukmu Yesus Kristus dalam ibadah ini pun kami akan membaca sebagian dari Alkitab yang kami imani merupakan firman Tuhan urapi dan berkatilah supaya yang kami baca bisa kami dapat memahami itu dan menjadi pegangan pedoman petunjuk dalam kehidupan kami setiap hari Berbicaralah ya Bapa melalui pelayanmu, karena kami semua telah bersedia untuk mendengar apa yang Tuhan inginkan. Inilah doa kami kepadaMu kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ibas Jampak Senda si katakan bujurman Tuhan kesempatan si luar biasa. Si berkentuhan Tuhan membantah guna banci. Bongket kita kubas pendalaman Alkitab PA ibas tanggal 4 Oktober sekubas kubas tanggal 10 Oktober 2020. Berkaitan ku hari ulang tahun Moria GBKP yang ke-60 tahun kan. Guna si yogesada begin si jadi palas perenungan Sibuat Ibas Kitab Epesus, Mari sibuka Pustaka Sibadia Dalam Kitab Epesus Pasal 6 Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga Epesus 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga Seperti ini Kata firman Tuhan Dalam Perikop. Karena anak ras orang tua Okam anak-anak Ikutkanlah ajar orang tuandu, sueh ras perhatian Tuhan Sebab patut idalankan de di Bapak Emo pedah diberikan di bata radu ras padana Emo gelah mejuah-juah kam Janah dekah kam geluh I donyenda Terjang jenda Turang Rasenina terlebih Permata GBKP Yang diberkati Tuhan Mejua-jua Rasyalom Man bantagrina Ijapa pekam ringan Permata hibas GBKP henda Kami dibata Tetap mengarah-pengarah kami Dibata Tuhan tetap ada Bersama kami dimanapun berada dan kami sangat yakin dalam situasi pandemi COVID-19 tetap kita dalam keadaan sehat itu diamini kami jumpa kita ibas permata Minggu ibas siaran si diprogramkan permata GBKP jana pelaksana lapangan dilakukan oleh permata klasis Siskaban Jaya Soekarame, Apresiasi kami tuh luar biasa Kam anak-anak kami Kam agi-agi kami Dalam situasi Yang kadang tidak seperti Yang kita inginkan Tapi mampu mengkondisikan Generasi gereja GBKP Permata Untuk bisa menyediakan Waktu memuji Tuhan Tema Dalam Minggu ini Adalah Kupahaga Nandeku pohaga Pohagah Nandeku Ibas teks atau Nats yang telah kita baca Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga Tema Henda berkaitan kubas hari ulang tahun Muria Muria adalah salah satu kategorial di GBKP Pas tanggal 16 bulan Oktober ini tahun 2020 Muria bertambah satu tahun umur yang ke enam puluh tiga tahun usia organisasi pelayanan yang cukup-cukup dewasa Hai emakaman Bandu muriah kami Adi Begindu siaran enda Hai ke kami Bandu selamat ulang tahun Hai Pekam Kado spesial dari permata untuk Ndu adalah doa. Kado spesial dari permata untuk Ndu adalah permata tertotoh. Gelahkam tetap jadi nandes si luar biasa di tengah-tengah jabu. Jadi Muria si luar biasa ibas pelayanan gereja Hendah bagi Pe ibas sekeleweta. Tuhan tetap masuk-masuk kam ibas ulang tahun Muriah yang ke-63 tahun kan. Toto kami gelah banci kam jadi usihan ibas kini tekan ibas Ibas kekelengen bagi ibas kepintaran. Ogen bas jampak senda firman Tuhan berdasarkan nasihat Rasul Paulus kepada perpulungan di Epesus dan bukan hanya di perpulungan Epesus secara sektoral tapi surat-surat Paulus kepada Epesus juga ditujukan kepada orang-orang percaya yang mendiami Asia kecil kalau diperhatikan dari pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-6, secara pendalaman, memang boleh persoalan si menonjol, si mendasari penulisan kitapenda, penulisan Rasul Paulus Man Perpulungan I.E.P.Sus. Enggak ada persoalan-persoalan yang terlalu menonjol, yang menjadi urgensi. Seperti kalau kita bandingkan dengan perpulungan-perpulungan atau jemaat-jemaat yang lain seperti jemaat Korintus. Ada persoalan dekadensi moral, persoalan yang sangat serius yang harus dijawab oleh Rasul Paulus melalui tulisan kepada jemaat di Korintus. Berbeda dengan tulisan Paulus kepada jemaat di Epesus. Penekanan Paulus kepada jemaat di Epesus adalah supaya jemaat bisa memegang teguh Pertama iman, yang kedua kasih, yang ketiga kebijaksanaan. Dalam interaksi antara jemaat dengan Tuhan maupun antara jemaat dengan jemaat terlebih dalam keluarga. Dalam perikop yang kita baca, nasihat Paulus kepada keluarga yang telah percaya kepada Yesus Kristus selaku Juruselamat kalau dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat memang penekanan kepada orang tua dan anak. Orientasi pembahasan Rasul Paulus tentang orang tua, hubungan orang tua dan anak. Tapi di saat ini kita lebih mengkhususkan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Hubungan antara orang tua dan anak atau tanggung jawab anak terhadap orang tua, tanggung jawab anak terhadap orang tua. Secara umum sebagai pemahaman dasar kepada permata selaku posisi anak di dalam keluarga pertama, gelah yang kandu kelengate orang tua menbandu mankerina anak ibas jabu sejajar. E konsepsi harus dipahami pahamin dulu ben kelengate Bapak kelengate nandai nandangi bicara lit empat anaknya berarti sejajar man empat anak dengan metode dengan cara dengan pengetahuan yang berbeda-beda yang dimiliki oleh Bapak entah Nade. Hai cuma sejadi persoalan anak memahami anak menafsirkan karena kelengah hati orang tua apakah baik bapak, apakah baik nanda itu berbeda-beda itulah yang jadi persoalan tapi bobot dari hati yang paling dalam kasih orang tua kepada anak itu sama kasih bapak kepada anak maupun kasih nanda kepada anak caranya saja yang berbeda emak arah tema sekalian dah atau kami ngatakan bandu bagi kami anak-anak kami adalah Kamu harus memahami bahwa kesetaraan kasih orang tua kepada anak itu sejajar, makanya Kamu juga harus mensejajarkan kasindu, kelengatendo, nandangi bapandu bagi nandangi nadendo. Sangat tidak pas jika ada pemahaman dalam pikiran Hindu, kamu kam lebih tempat-tempat bapandu lebih kelengi kam Asangka Nandendu mengkeleng Ataupun sebaliknya Nandendu lebih mengasihi kamu Daripada Bapak Anduh mengasihi kamu Memang selama ini ada beberapa pemahaman seperti itu Tapi yang kamu tahu Kalian harus tahu bahwa posisi orang tua Memiliki kasih yang sejajar kepada anak Berikutnya dalam pembahasan kita berkaitan kepada tema, berbicara kita kepada Nande atau ibu di dalam keluarga. Ada tiga poin yang bisa didalami kita berdasarkan ayat. Poin yang pertama, ayat sada, Okam anak-anak, ikutkanlah ajar orang tuandu, suwe ras praten Tuhan, sabab patut i dalankendu. Ikutkan ajar orang tuandu Konsep tema, ikutkan ajar nadendu Bahasa Indonesia adalah Taatilah orang tuamu Taatilah nadendu, taat Pertanyaan dalam pikiran kita Tengkai maka kata dibatang, ngatakan manban Tapi man Tuhan mengatakan kepada kita harus taat Yang pertama secara sederhana Secara biasa Ia adalah orang Tuhan Nandesideban saja pi harus Taat menbana apakah orang Tuhan Dibata jadikan ia seraku orang Tuhan Dibata mempercayakan ia Untuk menjadi orang Tuhan Menjadi nandendu Ya maka Panjelang harus kamu taat karena ia orang tua. Yang kedua, ia adalah wakil di bata wakil Tuhan dalam dunia ini. Yang Tuhan percayakan mulai mengajari kamu, mendidik kamu, ibas bertinal di dalam kandungan lagi dari dari dalam kandungan sampai kamu tiba pada usia yang sekarang ini luar biasa. Tuhan memberikan kesabaran Tuhan memberikan Kebijaksanaan Tuhan memberikan bekal Manandendo eh Maka banci ia jarina Sampai di saat ini Terlepas dari Kelemahan ataupun kelebihan Yang ketiga adalah Ia Banyak pengalaman Daripada kamu selaku permata Harus kamu akui itu Makanya kamu harus ikut ajarnya Secara sekolah oke okay kamu lideba kamu jadi Kamu tamat SLTA Liddeba lideba Liddeba S2 Liddeba paksa proses Untuk S3 Secara akademik hebat kamu daripada orang tuandu bisa lebih hebatan kamu daripada daripada nandendu eh siakui tapi harus kamu sadar bahwa secara pengalaman hidup-hidup ini bukan hanya bersuap uh, berorientasi pada otak bukan-bukan seperti itu akademikal bukan tapi hidup ini juga sangat-sangat mempertimbangkan kehidupan yang di sekitar Makanya butuh pengalaman hidup orang tua kita Nandendu luar biasa ibas pengalaman geluhna. Eh maka harus kamu bagikan kata ajar, taatilah iya. Berikut pe kata ajar ibas Nandendu mabaikamku sumuhuli. Kami rasa ini yang sangat-sangat penting. Semua orang tua menginginkan anaknya untuk jadi yang baik lebih ibumu nadendo ibas jabu banci saja kata ajar atau pengajaran yang kamu terima daripada dia kurang mantaplah kampunganlah kolotlah kurang sesuai dengan zaman oke bisa tapi kamu harus tahu bahwa ajaran dari seorang ibu kepada anak berdasarkan kasih berdasarkan pengalaman Bukan merasakan kehebatan-kehebatan yang sesuai, mungkin yang pengen kamu terima daripada ia. Sederhana pun, pengajaran dari orang tua, tapi guna mabaik kamu kusemehuli. Enggak pasti, banjir saja. Lit nande baga, Eh, pengajaran sederhana kok sekolah kamu sampai lulus naku itu pengajaran sederhana Ardahin kam maka kamu berjabun aku itu pengajaran sederhana Ulah sempat kam salah langkandu waktu Kam berkuliah waktu kam di duduk bangku SLTA Ulah kamu salah langkah aku mena kami itu pengajaran yang sangat sederhana Lulus kamu jadi sarjana kamu, bangga kami orang tua, itu pengajaran sederhana Bukan pengajaran yang butuh ilmu-ilmu pengetahuan, enggak, enggak terlalu itu kok Ulak kam narkoba anakku, itu pengajaran sederhana Tapi harus kamu tahu, kalian harus tahu, pengajaran seperti itulah yang dibutuhkan sekarang Oleh generasi-generasi anak terlebih permata Pengajaran yang luar biasa dari orang tua sederhana dia tapi menyentuh mabaiku si mahuli mabaiku si ayat 2, penekanan yang kedua poin yang kedua Pahagalah nade bapandu emo pemenang Ibraikan di ibrekan dibatah raduras padana pehaga nadeh bapandu pehaga nandendu. Pengajaran yang pertama kalau ditafsirkan dengan tafsiran Yunani, pengertiannya adalah protea. Protea artinya penting. Pengajaran yang penting, yang sangat penting adalah bahagia, menghormati. Kalau kita paralelkan ia dengan keluaran 20 ayat 12, Hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurnu, di tanah yang kuberikan kepadamu paralel dia dengan ayat ini Pahaga. pehaga anak pahaga orang tua itu hal penting sangat sangat penting protea uga cara anak kita pahaga, nande pertama secara logika pernahkah i kali kali kendor bagilah pengorbanan orang tua pengorbanan anda. mulai kam kiti kiti nari bas bertinari usia bas usia bas jampak sen. adi dimaterialkan luar biasa lah ternilai lah ternilai pengorbanan tanpa harus mengharapkan kam harus memberikan kepada kepada ia balik enggak atau kami mengajari hal si baginda, bukan untuk kamu membalas jasa orang tua, bukan. Tapi selaku pendorong kesadaran bahwa nandendu, bahwa orang tuando, bahwa ibumu adalah sosok yang sangat berkorban luar biasa, maka wajib kamu guna bahagia. Uga, caranya kamu bahagia. Ini berdasarkan pengalaman-pengalaman. Sangat berdosa kamu, Adik kamu membanding-bandingkan ia. Ras nade galaksi depan. Kurang pentarlah Kurang banyak, kurang kaya, kurang supel. Kenapa nah, ibuku nggak seperti Sianu Sesuai dengan perkembangan zamannya gayanya. Kami mau bilang itu bahwa lah kamu mahaga, lah naik orang tua" itu perbuatan yang sangat salah, dosa, mandi bata, perban ia merupakan wakil dibata. bata. Bahagia, alucarakai, cara kai, sederhana saja kok, kamu selagu permata bisa maha, um, bahaga, nandendo, menghargai, menghormati, nandendo. Pertama, seperti pembahasan yang awal adalah, bagikan ajarnya Kebanggaan orang tua kalau anaknya mendengar apa nasihat orang tuanya. Nandena secara khusus. Yang kedua secara sederhana. Bisa kau kamu puji-pujikan iya. Luar biasa kamu onandeku. Oh Mantap. Satu pujianmu itu, wah, latar nilai. Bicara kamu berikan entah berapa juta untuk dia, tapi sekali kamu puji iya, itu lebih berharga. Yang ia rasakan selaku seorang nadek, kamu luar biasa, nandeku Cara kamu Hagaya berikutnya, nampati ia ibas dahina, nampati. Pungsindu dalam keluarga tetap ada selaku permata, nampati nadeku. Memang bukan itu yang diharapkannya kali, bukan? Tapi panggilan kamu selaku anak untuk menolong orang tua mengurangi bebannya. Usia permata adalah usia produktif dan harus mengambil andil, mengambil bagian untuk mengurangi beban orang tua. Zamannya sekarang untuk berleha-leha itu zaman dulu. Daripada kamu keluyuran kemana kesana ke sana ke sini lebih baik kamu mengambil bagian untuk mengurangi beban orang tua. Dan itu tidak menjadi beban untuk bukan sekali lagi sekali lagi kamu membebani apa kamu mengurangi beban orang tua dan itu tidak menjadi beban samandu. itu digaris bawahi kalau itu jadi beban samandu, lebih baik nggak usah orang tua tidak mengharapkan kamu membantu dia dengan kondisi terbeban kesadaran yang memunculkan ada niat untuk bisa membantu orang tua bagi poin yang ketiga, yang terakhir adalah nina jenda. gelah menjual, jual kam. Jana dekah kam, geluh, idonienda. Sekali nari, tetap selepel ia, sinkron ia, Dengan keluaran 20 ayat 12, menjual, jual kam ringan ibas negeri yang di kam, membahaga orang tuan. Anak durhaka lai pasu-pasu Tuhan. Lang. Tuhan tidak menyenang, Tuhan sangat, sangat, sangat, tidak senang kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Jangan kamu membanding-bandingkan, baik buruknya orang tua itu menjadi patron, itu menjadi tolak ukur standar untuk bisa kamu mengukur, membuat standar kepada kasih, kasih kepada orang tua. Ulah coba-coba bagai... Adi menurut kami Kamu tidak punya hak untuk menilai Kalau orang tua membantu Eh jadi patokan membantu Untuk kelengi ia Eh kurang pas Tugas du Selaku anak Harus pahagam kelengi ia nande du Berbankahi Saya ada paksa kamu harus Jadi orang tua Saya paksa lepas permata permata, Kamu akan menjadi Posisi orang tua Kamu Permata sidiburu kamu akan menjadi muria. Kamu permata laki, kamu akan menjadi mamre. Bapak Rasnanda di tengah-tengah cabut. Kamu akan memahami itu. Kamu sangat memahami itu. Standar anak kepada orang tua. Bisa saja, ya, ya kalau bisa orang tuaku seperti ini kasihnya kepadaku. Tapi kamu belum dapat posisi orang tua. Seperti apa kondisi orang tua untuk menunjukkan kasih kepadamu. Jadi secara umum, secara pandangan kami semua orang tua. Sudah berusaha semaksimal mungkin Untuk menunjukkan kasih yang luar biasa Membantu Cumanin kami sekali nari Cara penilaian itu saja mungkin yang berbeda-beda Oke sentabi Mungkin orang tua Bapak entah nade, ya Si memang mungkin Dalam tanda petik Lah ngenatai Tuhan Dalam tanda petik Tapi secara umum yakin kami Rasa yang paling dalam selaku orang tua Sangat mengasihi anak Propesor Dr. Singgih Gura Gunarsa, Skalaktologi skalak Fisiologi yang cukup terkenal dalam bukunya teologi perkembangan anak, mengatakan anak akan menjadi labil jika pertumbuhannya itu, tumbuh kembangnya itu di luar lingkaran keluarga, anak akan menjadi labil, dan anak akan menjadi stabil jika proses pertumbuhannya itu dalam lingkaran konsep pendidikan keluarga. Tapi dengan catatan, pengajaran orang tua harus serius orang tua untuk menyampaikan itu, kepedulian waktu orang tua untuk menyampaikan pengajaran itu, dan anak harus merespon pengajaran orang tua dengan baik. Itulah konsep pendidikan pembinaan di dalam keluarga. Keluarga adalah wadah media yang luar biasa dalam pendidikan pertumbuhan anak. Tema hari ulang tahun muria, Kupuhaga Nandeku memberikan evaluasi. Yang pertama, membantu Permata. Sejauh mana Kam telah melaksanakan tugas dan kewajiban kepada orang tuandu terlebih Nandendu. Itu harus dievaluasi Harus dipikirkan dalam Pikiran du Yang kedua Kalau ada Hal-hal yang kurang Yang kamu rasakan Dari orang tua du kepada kamu Atau kamu rasakan dari kamu Kepada orang tua Itu jadi bahan untuk bisa Kam memperbaiki ke depan Jadi konsep Dalam tema ini Orang tua adalah wakil Tuhan di dalam dunia anak berjuang berusaha dalam proses untuk mengasihi orang tuanya terlebih untuk mengasihi nandena Tuhan memberkati kam agi-agi kami anak-anak kami permata Tuhan memberkati kam kami muria kami dalam hari ulang tahun muria yang ke-63 tahun ke. semakin luar biasa terpuji Nama Tuhan, amin Mari kita berdoa Ada sukacita yang kami rasakan Kesempatan telah kami pergunakan Untuk berefleksi Dalam kapasitas hubungan kami Anak ras orang tua, tanggung jawab anak ras orang tua Berdasarkan ajaran Kristus Anak bisa memahami seperti apa kasih, cinta orang tuanya. Permata bisa memahami seperti apa luar biasanya pengorbanan orang tua terlebih nande ibu di dalam keluarga. Terimalah kami dalam doa kami dan layakan kami untuk tetap mendapatkan hikmat dari Tuhan doa dan pujian kami kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Amin mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini sekarang kita mau mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita untuk Tuhan sebari kita mengucapkan mengumpulkan ucapan syukur kita kita bernyanyi simpar tuhu pemerendo. Kita masuk dalam doa sepat Kita satu dalam doa Lar ngadi-ngadi Ipenangki pujin kami Ras pengatakan bujur kami Man bando jahwe kami Kam tuhu luar biasa Kam singaturkan kegeluhan kami dari waktu ke waktu kamu tetap kelas kami luar biasa Tuhan Kam kesempatan diberi kenduman kami guna menjadi permata di tengah-tengah gereja jandu permata semua si harga simabah perubahan ku diri kami Ku tengah tengah cabu Ibas gereja bagai peku lingkungan Perubahan Singenah adedu Emakar Toto kami toleh Tuhan Masu-masu Permata Secara kepengurusan Bagi secara anggota Terlebih pengurus permata GPKP Pusat Pengurus permata Lasis terkhusus Kabanjahe Sukarame Erikuteras Krina pengurus permata ibas runggun seku perpulungan sebelang-belang GPKP Henda Tuhan masuk masuk ia Krina bapa gelah tetap metunggung ia guna dahi kendahin ke kepengurusan mengaturkan sistem pelayanan mulai tingkat pusat sekubas tingkat perpulungan bajem Petunggung kenduh ia Bapak mempergunakan masa muda untuk bisa memimpin, menuntun teman-teman sejawatan, membawa kepada, mengkondisikan kepada hal atau suasana yang Tuhan inginkan menjadi pengurus permata merupakan hal yang luar biasa, karena bergumul dengan prokrina, persoalan-persoalan, generasi muda, gereja, ibas jampak, saya tidak apa-apa, ibas zaman indah. Dan maka Tuhan, tertutup kami, toleh membantu pasu-pasu program-program permata. GIAI perhadapkan ras COVID sepuluh siwa, tapi itu kami. COVID merupakan tantangan, tapi sekaligus merupakan peluang, guna cindakan bahwa permata ngasuk berkreasi, berinovasi ibas persoalan dengan tetap melakukan program-program si harus dilakukan apa apa. Bagai pertutu kami toleh membantu nadangi Krinah anggota permata. Tuhan masuk masuk ia jawab ia ringan. I tetap duh ia Tuhan. Betunggung kenduh ia tetap jadi anak-anak duh gunah berhak ngalukan pasu-pasu keselamatan ibas kamnari berbagai-bagai situasi ibas anak-anak kami agi-agi kami permata bergumul deba ibas sekolahna mulai SLTA perguruan tinggi bagaimana mungkin paksa ikut kursus-kursus guna peningkatan sumber daya Tuhan pasu-pasu kerina ardalan alu mahuli. Betunggung kanduhi ya Bapak, bukan hanya sebatas lulus, tapi mendapat ilmu pengetahuan guna masa depan. Bagi pepermata, singgodung sekolah godung wisuda, paksana ia bergumul, ibas darami pendahin, si cocok ras talenta potensina. Tuhan berkendu serpang pulah manbana. Lah putus asa ia Tuhan. Perban perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan adalah proses. Proses perlu dibutuhkan ibas kegeluhan permata. Gelah iyangkana karena kegeluhan rendah. Lamurai ia putus asa Tuhan. Tapi tetap ia berjuang, mempergunakan semua talenta potensi Bas ia adalah banji, ia dat dahin entah ia menciptakan pekerjaan, membuka pekerjaan baru rasa debanakrina Bapak Bagi pe permata singgolit dahinna Tuhan masuk masuk ia, ikelingina pendahinna, lah ia la ibas ngaturkan pasu-pasu Tuhan singgulit ibas ia Petunggung kenduk ia tetap dahi kendahina bicara e pendahina masih biasa menurut standarna entape tenaga honorer pendahin ibas pabrik-pabrik pegawai swasta sekubas pegawai negeri karena pendahina menghargai lebih-lebih Tuhan Bangga ia ibas pendahini Singgo paksana i dahi kena Bagi pertoto kami toleman bandu Tuhan Pasu-pasu permata Si paksana Mencari teman hidup yang cocok Bukan persoalan umur Tapi persoalan kebutuhan Layakan ia Untuk mendapatkan teman hidup yang diberikan Tuhan bukan atas pilihannya semata. Gelah ulah rekadiola ia, tetap indes kena sura sura Tuhan ku Tuhan. Gelatuhan singatur kenca atas usaha ia, atas daya yang bisa ia lakukan bagai pertoto kami toleman bantu bapa nandangi anak-anak dubas permata si mungkin gue mulai tergoda ibas lingkungan-lingkungan sosial si negatif si mempengaruhi kubas moral etika terlebih kini tekan Tuhan masih ada waktu Tuhan ajari ia telah robah ia dengan sadar komitmen guna ia guna keluarga res guna Tuhan menghuli ia untung naman bana bapa, menghuli ia malam ada keluarga kerina menghuli ia terpuji gelar Tuhan obat-obat terlarang seks bebas dan kenakalan-kenakalan dalam dunia Muda-mudi di pas menunggu, Tuhan, berkendu kesah si man anak-anak permata. Gelah litamengna lit persiapan na guna menolak hal-hal sila bagi ukur silang. Anak ada Tuhan, artoto kami, tole man Bandung nandangi orang tua. Tuhan, pasu-pasu gelah sehat, kerina Ibas pendahina Banci ia Darami Rejeki ibas Tuhan nari Arah kais idahi kena Tuhan petunggungkan duh Guna tetap Mendidik mengajari permata Petunggungkan duh ia Gelat tetap Mampu ia mabai Anak-anak permata Tengah-tengah cabu Ku Tuhan Layakan ia perban Ia wakil lu Tuhan Bujur Bapak, Enda pengharapan kami, Riku teras persembahan, Pengatakan bujur kami, Alokendu persembahan kami, Totora sembah kami, penangkih manbandu, Arahanakdu Yesus Kristus Tuhan penyelamat kami, Artoto kami manbandu. Amin. Ada kebetulan Tuhan Yesus kami di tempat ibas keluarga kami. labu ada kebetulan kami Ernandi kena desimalias. Labos ada kebetulan kami Ernandi kena desinga subengkelengi kami anak-anak-anak. Nanti singa subnoto kami gedang-gedang warina Segelana kami anak-anak tetap berdalan ibas keleng ati Tuhan. Gia sekali bapak kami anak-anak-anak ngasuk, ngergakan karena nanti kami. semoga rusur dengah, ibahan kami ceda ukur nanti kami. Simegati kami, anak-anak, lalar perdalan kami, Bapak. Tapi kelengkap hati kami, karena nanti kami. Amin nagia sekali langat tercidahkan kami Arah perbahanan di lagu langkah kami Bujur Tuhan karena nanti kami Bujur Bapak karena liat Atenu ibas kegeluhan Mertoto kami Bapak karena nanti kami Segelana Tuhan tetap simasu-masu Ia. Mereka gegah ke ngasuh pengguna ngarak-ngarak kami anak-anak Kita angkat lagu pujian kita Kita bernyanyi di doa ibuku Mari Doa kita Doa Bapak kami Pertoton Tuhan Artoto kita Bagi pertoton sinajari Tuhan Yesus manbanta Artoto kita Dage O oh Bapak kami sini surga Gelanuk beriamin Arhamin kentara Selamin paritun dibas dunia bagi sini surga Berkenung Alhamdulillah misalah kami bagi kami, salah kalah gempa kami. Bolehkah kami kubas percobaan? Tapi, kalau kami tidak ada yang menarik, siapakah ras kuasa? Ras kemuliaan, sedekah-dekah. Amin. Bapa, terima kasih.